Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur hari yang baik. Kami bisa berkumpul di meeting ini. Hari ini kami akan bahas tentang kode security. Kiranya kau yang menolong kami supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan kami pada hari ini dengan baik. Kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Amin. Teman-teman, yuk kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini, boleh bantu nyalakan kameranya ya. Ini salah satu modul yang penting andalannya AWS ya. Soalnya AWS merasa keamanan itu adalah prioritas yang paling tinggi. Mudah-mudahan ada teman-teman yang sudah baca modulnya. Adakah yang sudah baca modulnya? Nah ini morning kita, jangan lupa presensi teman-teman, selalu ngingetin untuk presensi, karena ini yang tercatat di sistem ya, jadi Prodi juga lihatnya ke sini. Hari ini kita pertemuan 5, AWS Cloud Security, bagian yang pertama ada tiga topik, minggu depan kita akan coba lab satunya, dan juga lanjutkan yang 4, topik 4, 5, 6-nya, itu di topik 6. Lalu nanti ada pertemuan ke-7, bisa kuis besar atau nanti kita akan lanjutkan modul yang kelima ya teman-teman. Sehingga dari pertemuan awal sampai UTS kita full 5 modul. Nanti setelah UTS 5 modul lagi. UTS kita jadwalnya hari Kamis 7 April jam 1 sampai jam 3 teman-teman. Nah ini modul yang dibagi dua untuk yang cloud security. Hari ini kita sampai securing a new account AWS aja. Securing a new AWS account. Sampai sini aja, minggu depan kita kerjakan labnya dan juga ada Securing Account, Securing Data on AWS, sama Working to Ensure Compliance. Jadi dibagi dua. Cukup banyak soalnya yang harus diperhatikan. Untuk yang modul 1, nanti teman-teman akan dibagi ke breakout room untuk mendiskusikan tentang gimana sih AWS berbagi tanggung jawab dengan customer-nya. Apa yang jadi tanggung jawab AWS, apa yang jadi tanggung jawab customer. Itu yang didiskusikan. Lalu ini kita sudah pernah bahas ya, IAS, PAS, SAS itu ya, Service Characteristic dan Security Responsibility. Ini nanti teman-teman uh, juga diskusikan dengan teman kelompoknya. Lalu setelah ini, nanti pas balik lagi ke main room, kita akan ada aktivitas kecil, menjawab soal, sudah ada sebetulnya di sana ya. Cuman kita coba pahami apa sih eh uh, yang jadi tanggung jawab AWS, mana yang jadi tanggung jawab dari customer, nanti itu di main room. Jadi kalau di breakout room ini tiga ini ya. Nah selain itu topik duanya kita bahas tentang apa sih IAM ini Identity and Access Management. Kemudian komponen-komponennya apa aja? Otorisasi, policy, permission, kemudian group sama role itu tuh apa sih? Ya teman-teman supaya kenal dengan Identity and Access Management. Nanti yang terakhir yang ketiga, duh saya malah nggak buka. Yang ketiga nanti kita bahas tentang securing new account, securing a new AWS account, seperti itu. Jadi kalau yang di breakout room, dari dua ini aja dulu ya teman-teman, yang AWS share responsibility model sama AWS identity and access management. Sampai sini dulu, ada pertanyaan kah teman-teman? Aman, Gak bisa ya, sip, sip. Kita tunggu semuanya kembali ke main room ya teman-teman. Nah sekarang benar udah ada notifnya, tapi saya belum ngeklik udah tiba-tiba close sendiri. Topik yang pertama tentang AWS share responsibility model. Hasil diskusinya gimana teman-teman? Ada yang mau share? Boleh siakan mic. Michael. Udah terlihat bu. Sudah, silakan. Nah, jadi kelompok kami itu untuk yang tadi itu yang AWS atau yang di AWS Share Responsibility Model. AWS Share Responsibility Model itu, uh, jadi AWS itu bertanggung jawab terhadap uh, keamanan fisik untuk data center, infrastruktur hardware dan software, infrastruktur jaringan, dan infrastruktur virtualisasi. Terus kalau, kalau yang, yang uh, AWS bertanggung jawab terhadap infrastruktur fisik ini termasuk keamanan fisik pusat data dengan akses berbasis kebutuhan yang terkontrol, terus infrastruktur yang seperti server, perangkat penyimpanan, terus kalau yang infrastruktur perangkat lunak yang hosting sistem operasi, aplikasi layanan dan perangkat lunak virtualisasi. Kemudian infrastruktur jaringan itu seperti router, sekular load balancer, firewall dan kabel. Kemudian untuk yang user. Responsibility itu pelanggan untuk menjawab untuk mengelola persyaratan, keamanan konten penting, termasuk konten apa yang mereka pilih untuk disimpan di AWS, layanan AWS mana yang digunakan dalam dengan konten tersebut, di negara mana konten tersebut disimpan, format dan struktur konten tersebut dan apakah konten tersebut disembunyikan, yang mengunggulkan atau dienkripsi, siapa memiliki akses ke konten tersebut dan bagaimana akses tersebut, tersebut diberikan, dikelola dan dicabut. AWS juga bertanggung jawab atas keamanan cloud, kemudian pelanggan bertanggung jawab atas keamanan mikro. Gitu sih bu. Baik, terima kasih Mike, Michael dan kelompoknya. Jadi di sini ada pembagian tanggung jawab ya teman-teman. Jadi nggak AWS sendiri yang bertanggung jawab, tapi dibagi dua. Mana yang jadi tanggung jawab AWS, mana yang jadi tanggung jawab customer. Tadi sudah dijabarkan oleh kelompok Michael. Ini yang jadi tanggung jawab AWS. Ya, contohnya di AWS servicenya untuk compute, storage, database, sama networking kategorinya. Kalau yang di customer, nah ini ya lebih ke aplikasinya sih. Contoh, misalkan pakai Amazon EC2, maka ini yang jadi tanggung jawab dari customer. Terus, kalau secara aplikasinya ada password, kemudian ada security group, sama konfigurasi-konfigurasinya itu di tangan dari customer. Berikutnya, tentang service karakteristik. Dan security responsibility. Ada yang mau share hasil diskusinya, Kevin? Silakan. Apa sih? nampak lagi. Ya, sudah layak, sudah nampak. Apakah? Terlihat? cuma suaranya kayak putus-putus suaranya lanjut aja Ci. ya silakan Kevin sekarang udah terdengar terima kasih Ci. jadi yang service service characteristics and security responsibilities itu ada IaaS atau infrastruktur sebagai layanan nah IaaS ini dia apa mengacu pada layanan yang menyediakan blok layanan besar untuk blok IT nah biasanya ini untuk mengkonfigurasikan jaringan komputer dan storage-nya nah jadi biasanya ini customer dia lebih fleksibel dalam mengkonfigurasi jaringan storage dan security dan akses kontrolnya lalu ada platform as a service yaitu mengacu pada layanan yang menghilangkan kebutuhan pelanggan nah biasanya ini maksudnya AWS ini sudah menghandle semua database, firewall, sama disaster recovery atau semacam backupnya. Jadi customer itu dia bisa lebih fokus ke manage konten seperti codingnya atau datanya. Lalu ada SaaS yaitu software as a service. Nah itu dia mengacu pada layanan yang menjadikan perangkat lunak yang di secara secara terpusat. Nah, biasanya itu dia eh, sudah memiliki browser web atau mobile application atau API-nya, jadi tidak perlu. Customer tidak perlu mengatur semuanya lagi, sudah di-handle di sama AWS. Jadi, gitu. terima kasih, Kevin. Jadi, untuk yang ini kita sudah pernah kenalan, sebetulnya ya, IaaS, PaaS, sama SaaS. Jadi, kalau yang di sini kayak kita, kalau misalnya punya server, ya kita yang ngurus gitu ya, kita yang ngelakuin konfigurasinya itu IaaS. Kalau PaaS, sebetulnya OS-nya sudah dari, sudah dari AWS-nya, kemudian kita juga nggak pusing dengan update ya, teman-teman. Kalau PaaS, ya tinggal fokus ke aplikasinya, terus kita yang urusin datanya seperti itu. Nah, kalau yang SAAS, berarti ini benar-benar kita nggak tahu sama sekali, nggak ngurusin karena software dianggap sebagai layanan. Ya, contohnya kayak kita pakai email aja ya. Nah Kita kan sebetulnya nggak tahu di belakangnya itu gimana sih si email itu. Yang pasti kita pakai layanan email itu, terus kita gunakan untuk kirim pesan, kemudian untuk terima pesan, dan sebagainya. Jadi, ini SAAS. Jadi ini Service, Karakteristik, dan Security, Responsibility. Jadi mana yang IAS, PAS, dan SAS, seperti itu. Baik, sip ya teman-teman, berarti sudah oke. Okay. Kita aktivitas sedikit, ngebahas tentang ini teman-teman. Nah, silahkan. Untuk yang nomor satu, ada yang mau jawab? Ini berarti ngurusin tentang... Upgrade sama patch ke OS di isi to instant. Ini tanggung jawabnya siapa nih teman-teman? Customer. -teman? Oh, Michael. Betul, tanggung jawabnya customer ya. Ya udah, saya tulis C aja ya. Customer. Kemudian kalau tentang physical security di data center, tanggung jawabnya siapa teman-teman? AWS Bu. AWS, AWS saya aja ya. Oke, Juan duluan boleh. Mengikuti yang di bahan kita ya. Terus ada virtualisasi infrastruktur. Urusan infrastruktur sudah pasti siapa nih? AWS. AWS bu. bu. AWS. <laughs> AWS siapa duluan nih, Moses? Betul, kalau ini AWS. Oke, okay. ya. <laughs> Isi itu security group setting. Siapa yang nyetting? Silakan, teman-teman. Saya mau, Cik. Excel. Customer, Cik. Nah, ini urusannya customer. Nanti lab kita juga ngebahas itu ya, teman-teman. Di pertemuan minggu berikutnya. Lalu, konfigurasi untuk aplikasi yang jalan di isi. Saya, Cik. Saya mau coba, Cik. Silakan, Desika. es Cik. Eh, Yakin? Cik, Konfigurasi aplikasi oh, yakin? Uh, customer, customer, customer. Customer ya, oke. Okay. Jessica. Uh -huh. Jadi mulai kerasa ya, siapa yang jadi tanggung jawabnya AWS, siapa yang jadi tanggung jawabnya, mana yang jadi tanggung jawab AWS, mana yang jadi tanggung jawab customer. Nah ini Oracle, dia upgrade atau patch-nya di Oracle Instant. Buat ngejalanin saya cik, AWS. Saya Ci, mau coba. Proses, silakan. Uh. AWS sih. Urusannya AWS ya, Moses. Lalu berikutnya, Oracle upgrade atau patch di Oracle. eh uh, Jika Oracle jalannya di EC2 Instant, kalau saya tadi boleh kan di RDS. Silakan Jonathan Customer. Customer. Kalau udah nyangkut ke ec to Instant, ini urusannya customer ya, teman-teman. Tapi kalau benar-benar di layanan AWS-nya, kayak RDS Instant-nya itu tanggung jawab AWS. Terus nomor delapan, S3 Bucket Access Configuration. Saya mau coba, oh, cek. Silakan Nicholas. Customer, Cik. Customer, ya. Jadi, isi itu S3 Bucket buat penyimpanannya, ini udah urusannya customer. Seperti itu. Boleh lihat dari gambar ini juga, ya. Bentar, Nicholas. Oke. Okay sip ya jadi jelas mana yang jadi tanggung jawab customer mana yang jadi tanggung jawab uh, AWS satu lagi teman-teman yuk kita berbagi masih tahu juga kenapanya ya teman-teman kalau yang ini ini urusan tentang memastikan AWS Management Console nggak boleh di nggak bisa dihack nggak bisa di -hack. Uh, ini urusan so, Willy, tuh urusannya AWS. Tar, Willy. Kemudian ngekonfigur subnet. Urusan oh, siapa G. nih? Uh, nih Kalau subnet sama customer. Okay. Tuh. Urusan sendiri-sendiri ya ini mah. Yeah. Ya. Konfigur VPC, Virtual Private Cloud. Ini urusan siapa? Eci. Kevin. VPC customer. urutan customer, betul. Lalu, eh, buat ngejaga supaya ngejaga AWS region. Saya yeah, mau, Cik. Grace atau siapa? Hey. AWS, C. Betul. AWS region itu di AWS, ya. nggak bisa customer mah, kalau sampai di apa-apain, kita nggak bisa apa-apa. Jadi, itu tanggung jawab AWS. Securing SSH, ini Secure Sell Key. Tanggung jawab siapa? Customer, Cik. Iya, customer. Nur Bagus atau? Ada Nur Bagus aja, Cik. Sayahnya nggak kelihatan. Customer, Cik. Eh, Shirley atau siapa? Betul, customer. Uh, Nur Bagus sama siapa tadi? Sama aku, Cik. Oh, Shirley. <laughs> Oke, okay. yang muncul uh, nur bagus aja. Oke, okay. kita coba lagi ya teman-teman. Siapa tahu nanti ditanya ini tanggung jawab siapa? Jangan sampai ini ya nggak tahu tanggung jawab siapa. Untuk memastikan jaringannya terisolasi antara customer AWS. Antara Saya antara mau coba lagi, AWS. boleh sih? Boleh, silahkan Jonathan. Uh, AWS, Amazon. AWS. Lalu koneksinya. Memastikan low latency, jadi latensinya rendah. Saya mau coba, Cik. Si. S3 bucket berarti. Kathleen, silahkan AWS. Ini AWS. Perusahaan di pusat ya, Kathleen. Ayo, ini Arya, Budi, Christian, Dennis, Devin, Franco, Nisa, sama Puji ya. Terakhir nih, silakan. MFA untuk semua user login Arya silakan. Customer cik. Customer. Baik terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya tentang IEM. Nah, tuh nilai saya kelihatan. Ada. Yang mau share apa itu identitas and akses Management? Silahkan, teman-teman, dari kelompok mana? Oh, Shirley, silahkan hmm, sambil share screen aja. Ya, sih, uh, udah dibuka. Ya, silahkan, sudah dibuka. Sebentar aja, hmm. eh, jadi hmm, kelompok kami itu tadi ngebahas tentang ini. Kalau IM itu... Intinya supaya ngeverifikasi dulu sebelum sebelum mereka, supaya mereka tuh aman gitu. Jadi nggak langsung asal login-login aja gitu buat ngebuktiin bahwa memang orang tersebut yang masuk ke akun tersebut kayak gitu. Terus udah gitu di sini tuh ada yang namanya MFA, MFA tuh dia buat ningkatin keamanannya gitu. Jadi eh, kalau biasa tuh kalau... Kayak misalkan kita login, terus suka ada kayak kode OTP gitu. Kayak kalau di sini sih disebutnya sebagai token gitu, jadi nanti dikasih token atau kredensial supaya mastiin gitu bahwa kan bisa aja orang tuh kadang login karena kebetulan passwordnya kita tahu, tapi harus ada verifikasi lagi gitu supaya mastiin bahwa memang itu tuh bener-bener dia yang login ke akun tersebut kayak gitu. Terus udah gitu, kalau otorisasi itu jadi... Eh, akses-akses mana sih yang diperbolehin gitu. Jadi hmm, kalau kayak gini tuh enggak kayak kalau semisal kita pakai Google Drive kan suka ada tuh kayak share-nya gitu. Kayak apakah sih akses tersebut tuh mau cuma dibaca doang atau kita tuh mau bisa edit atau kayak gimana. Nah, ini jadi diautorisasi gitu. Terus udah gitu. Hmm, di sini juga ada kebijakan-kebijakannya. Kayak kalau kebijakan itu misalkan kayak kebijakan terkawat tuh yang kita identitasin sendiri secara mandiri gitu kalau misalkan seperti itu untuk satu grup kayak misalkan akun-akun yang kayak kalau kita yang punya mah kayak akun Maranata gitu jadi kan memang dimonitoring sama Maranatanya kayak gitu terus udah gitu kalau permission permission mah izinnya gitu jadi hmm, e, aksesnya itu bisa dikasih secara default gitu misalkan e, apakah untuk akses-akses tersebut tuh mau langsung ditolak atau Misalkan dikasih izin, misalkan untuk akun-akun tertentu dia dikasih izin kemana kayak gitu. Terus sudah gitu, kalau uh, AM grup tuh dia tuh uh, jadi kan kalau akun-akun tuh biasa individu. Nah nanti dia tuh bisa nawarin, nawarin uh, buat per grup gitu. Jadi misalkan kita dibawa organisasi Maranata kayak gitu, nanti dia bakal kasih akses yang sama untuk. Semua yang di bawah monitoring Maranata, kayak gitu. Udah gitu, kalau roles itu, e, jadi kalau misalkan kan, di misalkan kayak kalau di grup itu kan pasti role-nya beda-beda ya, nggak semua orang itu jadi admin, enggak semua orang jadi, cuman jadi user gitu. Jadi, di sini tuh ada akses-akses khusus untuk misalkan, untuk admin apa, untuk ke user apa, kayak gitu. Udah sih, Ci, cuma kayak gitu. Oke, okay. sip. Terima kasih, Syari. Oh ini siapa cepat dia dapat ya, kalau tadi udah dipaparkan oleh kelompok Sherly. Jadi, apa aja nih eh uh, komponen-komponen dari IAM? Ada yang mau jawab? Silahkan. Nisa, silahkan. Uh, disebutin aja kan, Bu? Hmm, sebutin aja. IAM user, IAM group, IAM policy, sama IAM role. Betul. Terima kasih, Nisa. Teman-teman jangan lupa jawab kuisnya ya. Oke. Okay. Jadi ini tuh buat ngelola resource-resource di AWS, teman-teman. Jadi pakai Identity and Access Management. Ini termasuk yang no cost. Jadi fitur dari AWS yang nggak berbayar ya, teman-teman. Supaya tahu siapa yang akses, yang mana yang boleh diakses, dan gimana resource itu bisa diakses. Nah, ini pakainya IAM. Jadi ini basic banget, uh, mesti kenal. Contohnya ngontrol orang yang ngakses isi itu instant. Siapa yang berhak untuk ngakses isi itu instant. Lalu ini yang tadi komponen-komponennya ada empat. IAM user, orang-orangnya siapa aja. Lalu grupnya kalau nanti perlu dikelompokkan, si IAM user ini dikelompokkan ada IAM group. Kebijakan-kebijakannya tentang mana yang boleh diakses, terus level aksesnya gimana? Ini ada di IAM polisi policy sama role-nya. -nya. User ini tuh role-nya apa, seperti itu. User ini masuk di grup mana, role-nya apa, seperti itu. Ini komponen-komponennya. sip Lanjut yang berikutnya tentang tipe akses. Ada yang kelompoknya mau share? Tipe akses, authenticate as an IAM user to gain access Ada dua tipe akses. Ada yang mau menjelaskan, teman-teman? Ada dua jenis. Apa aja tuh? Ada? Tipe aksesnya dua, teman-teman. Nah ini ya, pragmatik akses, akses Key ID sama Secret Key ID. Ini tersedianya di AWS CLI sama AWS SDK Access. Nah kalau yang kita pakai di labnya juga AWS Management Console Access, ini pakainya 12 digit account ID IAM username IAM password jadi kalau nanti teman-teman pas minggu depan kita lab nah kita pakai ini nih IAM user IAM password kalau memungkinkan pakai MFA ini buat tambahan ya supaya lebih aman seperti itu jadi Tipe dari tipe aksesnya ada dua, ya teman-teman. Pragmatik akses sama AWS Management Console akses. Nah, yang kita pakai di labnya yang AWS Management Console, nanti kita masukin username sama password. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Berikutnya, MFA, nggak usah ya, tadi udah authorization juga sudah ya. Tadi sama kelompoknya Shirley, sedikit aja. Nah ini ya, jadi tahu user mana, grup mana, role mana, mana yang dibolehin full akses mana yang cuman read only. Kemana nyobainnya kalau di lab kita nyobainnya ke S3 instance sama ke S3 bucket, tempat storage-nya ya, S3 bucket. Nah, ini AWS uh, IAM authorization buat tahu siapa aja yang punya izin akses di uh, dia dibuatnya di IAM permission polisinya supaya tahu mana yang boleh diakses mana yang tidak boleh diakses. Jadi ada prinsip-prinsip privilege-nya. -prinsip, eh, Kemudian polisinya itu nanti akan diattach ke IAM entity. IAM entity ini yang tadi IAM user, IAM group sama IAM role. Gitu. Jadi nentuin mana yang boleh, mana yang tidak boleh seperti itu. Lalu ini contohnya Dibuatnya pakai JSON ya teman-teman di web dasar ada juga JSON. Jadi memberitahu mana yang boleh kalau efeknya allow ini berarti boleh diakses uh, table yang mana, kemudian bucket yang mana, s3 bucket yang mana. Kalau efeknya deny ini berarti uh, nggak bisa diakses mana yang nggak bisa diakses nih ditentukan kayak gini sih teman-teman ya jadi eh bentar seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya sampai uh, kita perlu menentukan permission, kalau pertamanya ditolak, nggak boleh mengakses, berarti nggak bisa mengakses ya, deny. Tapi kalau misalnya ternyata uh, nggak deny dicek lagi apakah uh, untuk permission itu diizinkan untuk diakses. Kalau diizinkan berarti berhasil akses. Kalau ternyata tidak, berarti ini implisit deny, nggak bisa diakses seperti itu. Jadi permissionnya di Cek seperti ini. Kalau secara default itu deny ya. Diceknya dikunci dulu sih seperti itu. Terus ini resource based policy. Jadi ada dua ya, teman-teman. Ada identity based policy sama resource based policy. Untuk identity based policy ini dia diatesnya ke ini ya, IAM user, IAM group sama IAM role. Tentuin mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau resource-based policy ini di attest nya ke resource-nya grouping-nya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya perlu untuk mengelompokkan user, misalnya untuk admin, siapa aja yang jadi admin, ini contohnya Carlos sama Marcia. Ya, ini contoh aja ya seperti itu. Kemudian, untuk yang grup developer ada tiga orang, kemudian untuk tester ada tiga orang juga. Nah, lijuan ini dia double. Ya, yang global dijuan kan. Jadi bisa aja satu user dia punya uh, dua ada di dua kelompok. Ini Lijuan di kelompok developer sama Lijuan di kelompok tester seperti itu. A user can belong to multiple group. Jadi bisa ada di dua tempat seperti ini. Tapi uh, ngikutin si IAM group ini ikut yang policy mana? Apa yang ditentukan untuk grup ini nanti dia Kepengaruh ke Carlos sama Marcia seperti itu. Ketentuan dari polisinya akan akan kena ke user user ini. Lalu ini role. Lalu yang ketiga, nah silahkan check new AWS account. Ada yang mau share kelompoknya silahkan. Ini buat ngamanin akun AWS. Disaranin kan kalau misalnya pertama kali dikasihnya root user ya teman teman. Kita pernah bahas itu waktu di infrastructure AWS. Nah, di sini root user itu sebaiknya nggak dipakai kalau bisa langsung pindah ke IAM. Gitu -itu ya. Untuk yang di root user, sebetulnya dia bisa full access control semua resource, tapi sebaiknya karena mungkin di perusahaan juga banyak orang lebih oke okay pakai IAM. Ini ada cara-caranya, teman-teman. Jadi, yang pertama secepatnya lah kalau bisa ganti ya root usernya, createlah IAM user. Kemudian remove your account root user access key pakai IAM aja. Lalu e, mulai aktifkan password policy untuk user-usernya. Seperti itu. Ini cara untuk e, mengamankan akun AWS baru. Lalu yang kedua, kalau memungkinkan aktifkan MFA ya. Ini buat root user sama semua IAM user kemudian ini pilihan-pilihannya ya teman-teman silahkan kayak Google Authenticator, Authy Authenticator, Windows untuk Windows Phone ya, kemudian ada UBK. ada Gemalto, mungkin teman-teman belajar ini di mata kuliah security ya, ada yang belajar nggak teman-teman? Minimal kalau kayak Saveria dia kan nggak mau ya kalau kecuali kita pakai Google Authenticator seperti ini. Nah ini salah satu contoh. Uh, multi faktor authentication. Lalu langkah yang ketiga kalau di AWS nya sendiri ada AWS CloudTrail. Kalau CloudTrail ini buat log teman-teman. Jadi ketahuan uh, aktivitas kita tuh di AWS gimana? Ini aktivinnya pakai CloudTrail, AWS CloudTrail. Terus langkah keempat uh, aktifkan billing report ya. Jadi ketahuan teman-teman itu mengakses apa aja menggunakan layanan apa saja kemudian karena kan kita bayarnya setiap layanan yang kita pakai kita harus bayar makanya kita harus tahu baca reportnya apakah benar e, itu yang kita pakai layanannya seperti itu teman-teman silahkan teman-teman itu aja paling buat hari ini sisa waktunya mohon dilengkapi morningnya ya teman-teman semoga ngebantu teman-teman dan nambah pengetahuan itu aja terima kasih